Assalamualaikum, welcome to my channel, saudaraku. Apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya, teman. Ya, menjadi orang miskin yang membuat kita bahagia. Masya Allah, orang miskin tuh bisa bahagia ya, karena keutamaannya. Karena keutamaan orang miskin itu sangat luar biasa, karena kebanyakan di dalam surga itu adalah orang-orang dari kaun orang yang miskin jangan kuat step dan juga bunyikan loncengnya kalau anda tertarik dari Habu Hurairah Rasulullah SAW bersabda orang beriman yang miskin akan masuk surga sebelum orang kaya ya yeah. islam adalah agama yang sempurna dimana kedudukan seseorang dinilai dari tingkat keimanannya mungkin bagi sebagian orang, miskin adalah hal yang memalukan dan menyengsarakan Namun, di dalam Islam terdapat banyak keutamaan bagi orang miskin yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu SWT Berikut adalah beberapa keutamaan orang miskin dalam Islam Ayo, tonton videonya bos Mayoritas penghuni surga adalah orang-orang miskin Rasulullah SAW bersabda Aku telah berdiri di depan pintu surga, maka kulihat mayoritas orang yang memasukinya adalah orang-orang miskin. Hadis Bukhari 6.547, Muslim 2.739. Jadi Rasulullah saw. ketika di dalam surga, pintunya itu kebanyakan orang-orang miskin yang dimasuki ke dalam surga. Masya Allah. Ada apa dengan orang-orang miskin ini ya? Kok bisa kebanyakan masuk ke dalam surga? bukan orang-orang kaya, bukan berarti orang-orang kaya semuanya masuk neraka bukan ya teman-teman tetapi seluruh kebanyakan, mayoritas, rata-rata penghuni surga itu adalah dari kalangan orang-orang yang miskin ya, kita lihat video selanjutnya bagaimanakah cara kita bekerjasama menjadi ahli surga dari yang hadis bin warak berdellawang dia berkata bahwa, maukah kuberitahu pada kalian siapakah ahli surga itu? Mereka itu adalah setiap orang yang lemah dan dianggap lemah oleh para manusia. Tetapi jika ia bersumpah atas nama Allah, pastilah Allah mengabulkan apa yang disumpahkannya. Maukah kuberitahu kepada kalian siapakah ahli neraka itu? Mereka itu adalah setiap orang yang keras pikir dan gemar mengumpulkan harta lagi sombong jadi ya teman-teman pastilah Allah akan mengaduhkan orang, orang yang miskin daripada orang-orang yang kaya teman-teman jadi bersyukurlah kita menjadi orang miskin karena Allah insya Allah meminyatkan sesuatu untuk kita yang lebih daripada orang-orang yang kaya bahkan di dalam akhir orang yang sangat iri kepada orang-orang yang miskin jadi, jangan bersedih kalah Dan juga, jangan galau Kabar gembira, sudah Allah berikan kepada kita bang, Bagi hambanya yang lemah, bagi tak semangat, Sobat Jangan Kiri miskin mempunyai utamaan yang luar biasa.